kalian tunggu di sini aku akan melapor cepat, cepat pergi aku sangka kau telah mencampuri urusan kami sepak terjang kalian sudah melampaui batas Hah? mana tangan besi Ayo, <tuh> Rupanya ilmumu sudah cukup tinggi. <laughs> Hentikan semua perbuatanmu dan tinggalkan segera pulau ini. <tos> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya Semoga dalam keadaan baik-baik saja Film jadul beri prima kali ini akan melanjutkan alur cerita Walet merah panci tengkorak Namun bagi kalian yang baru menemukan channel ini Alangkah baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe Dan yang suka subscribe Saya ucapkan banyak terima kasih Walet Merah berusaha untuk mencari di mana keberadaan kekasihnya Panji Tengkorak berada. Ia pergi begitu saja, hanya meninggalkan pesan akan pergi. Tak lama kemudian, Walet Merah pun datang ke rumah Panji Tengkorak dan ia menemukan sebuah seruling. Tak lama kemudian, ditiuplah seruling itu oleh Walet Merah. Ketika Walet Merah sedang meniup seruling tiba-tiba Panji tengkorak datang tak terduga Walet Merah langsung saja marah-marah kepada Panji Ia menyangka bahwa Panjilah yang sudah membunuh Matsapati Karena hanya Panjilah yang memiliki pukulan ilmu yang ada di tubuh Matsapati Justru disitulah masalahnya Aku tak punya niat untuk membunuh Matsapati Sejak semula aku sudah merasa curiga, ada yang tak beres pada enam buah mat sepati Untuk itulah, kenyok sembunyikan Tak ada cara lain untuk menyingkap Mana yang benar, mana yang buruk Titik persoalannya mulai menjadi jelas Tapi sayangnya, agak terlambat Ada yang meleset dari perhitungan Tangan besi ternyata mempunyai ilmu tapa berata Yang tak mungkin dilawan laki-laki untuk itulah aku harus melatihmu, ilmu serap raga. Tak ada waktu lagi, sebentar lagi tangan besi dan para pengikutnya akan menyerang perkemahan matsapati. Mereka akan binasa. Waktu sudah mendesak, terlambat sedikit saja, anak buah matsapati akan habis binasa. Sementara itu keberadaan Kinjo yang disembunyikan oleh Masapati sudah terdengar oleh Tangan Besi. Tangan Besi pun membuat rencana untuk segera mengambil ginjo Sementara itu pun Gemma yang sudah mengetahui keberadaan ginjo dari persembuhan Masapati ia pun mendatangi Kinjo. Ia juga memiliki rencana bersama Nursia. Aku perlu pertolonganmu Kenjo Demi keselamatan kita semua Demi mengembalikan bulu ini menjadi aman dan tenteram Hanya engkaulah satu-satunya tempat bergantung Kenjo Dimana kau simpan peta itu sudah kubakar uh. Uh. Sayang sekali Padahal dengan harta karun itu Rakyat di pulau ini bisa makmur Kita bisa mewujudkan kembali Ketentraman yang kita cita-citakan bersama Tapi Aku sudah menghafalnya Bagus Kinjo Benar-benar ku harapkan kerjasamamu Toh ini bukan untuk kepentinganku sendiri Tapi untuk kepentingan bersama Sebaiknya Kita ambil harta itu Sebelum tangan besi mendahulunya Tidak Dasar keras kepala itu sama saja membiarkan orang-orang tak berdosa mati terbunuh. Aku terima tawaranmu, tapi dengan satu syarat. Syarat apa, Njuh? Nursia harus ikut. Sudah tentu, sudah tentu. Sebaiknya, sekarang kamu berkemas. Biarlah Nursia aku yang memanggilnya. Lanjut. Hmm. Ya, Akhirnya Gemma mampu merayu Genjo. Genjo pun akhirnya memberitahu di mana letak harta karun itu disembunyikan. Akan tetapi Genjo memberikan syarat Nursia harus ikut dengan mereka. Rupanya Genjo sudah kesemsem dengan Nursia putri sang masapati. Belum sempat mereka berangkat untuk mengambil harta karun. Tiba-tiba saja ada yang beri teriak bahwa tangan besi datang untuk menjemput Genjo. Genjo pun ketakutan. <SILENGALAN> Tanpa basa-basi lagi, tangan besi dan sekutunya langsung saja mengamuk mengobrak abrik dusun matsapati. Mereka akan menumpas siapa saja menghadang langkah mereka. Sementara itu, Gemma sudah sampai di tempat tujuan di mana letak harta karun itu disembunyikan yang diketahui oleh Genjo. Jangan-jangan ini piraat. Sebaiknya aku pergi saja. Kenjo, Kemah. ...sebelum orang-orang yang tidak bertanggung jawab menjarahnya. Kini saat yang paling tepat bagi kalian untuk mengambil harta itu. Ingat, harta itu adalah milik penduduk di pulau ini. Dan hanya kalian berdualah yang berhak mewakilinya. Den Den Den Gemah ya. uh. uh. uh. uh. uh. Ada apa, Nyo? Uh. Maaf, Den Aden uh, tadi uh. Den Kita harus cepat-cepat berangkat, Den Tempatnya tidak jauh dari sini, Den Iya, hmm. Nyo Sebaiknya kita berangkat berdua Biar Nur Syah istirahat dulu di sini Ya, Nyo Ayo, Ayo, ya, ya. berhasil mengelabui Genjo ia seolah-olah sedang tertidur pulas dan mengigau ia mengigau bahwa harta itu harus ditemukan segera sebelum orang-orang jahat akan menemukannya akhirnya mereka pun berangkat berdua sementara itu Nursyah ditinggal tertidur pulas di pinggir jalan Benar, Den. Dua rumpun bambu. Kau masih ingat ukuran tempatnya, Jo. Masih, Den. Masih. Nah, lakukan. Baik, Den. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Satu dua tiga satu dua tiga satu dua tiga benar Ben, kau yakin Iya. Э-э, бум, бум, бум, ди, э, э, э, э, а-а. Фу, э, э, э, э. Genjo dan Gemma sudah berhasil menemukan di mana harta karun itu tersimpan. Sementara itu, Nursia baru terbangun dari tidurnya. Nurcia terbangun dari tidurnya. Sialnya, saat ia terbangun sudah tidak ada lagi gema dan genjo. Ia pun mencari-cari, dalam pencariannya ia dihadang oleh tangan besi. Nurcia kaget ketika ia diberitahu bahwa ayahnya dibunuh oleh gema, dan saat ini gema akan membunuh genjo karena gema sudah menemukan harta karun. Lursia pun marah ia akan mencari dimana Gema berada Kau lupa Cuma kau dan gemai mewarisi pukulan panci tengkorak gema ha ha ha ha Gema tertawa lepas setelah mengetahui harta karun berada di depan matanya dan kali ini tugasnya ia harus membunuh Kenjo. Kenjo akan dibunuhnya, namun belum sempat ia membunuh Genjo tiba-tiba Nursia datang menyerang Gema. Nursia, pengkhianat, rupanya kau yang membunuh ayahku dan sekarang. Kau juga akan membunuh Genjo Bukan hanya ayahmu saja Dan Genjo pun akan kubunuh Kau pun juga harus Aku singkirkan usia Ya, Pertarungan antara Gemma dan Nursia pun berakhir, mengenaskan. Keduanya sama-sama terbunuh. Sementara itu, Nilam mencoba untuk menahan diri untuk tidak ikut campur urusan antara Nursia dan Gemma. Ia hanya akan fokus pada harta karun yang sudah ada di depan matanya. bagus kalian telah melakukan tugas dengan baik drama perebutan harta karun itu pun terjadi tidak lama kemudian tiba-tiba si tangan besi datang di tempat ini tangan besi meminta kepada nilam dan anak buahnya untuk menyerahkan harta karun yang sudah ada di depan mata akan tetapi mereka menolaknya Mereka akan bertarung habis-habisan Untuk mempertahankan harta karun yang sudah ada di depan mata mereka Rupanya kalian bersekongkong Kita lumatkan saja mereka <tuh> Saktian tangan besi pun sangat luar biasa. Ia mampu mengalahkan Nilam. Nilam tak berdaya menghadapi tangan besi. Sementara itu, Genjo yang melihat kejadian itu hanya pelongok-pelongok saja. Ia ketakutan. Ia takut dengan tangan besi. Akhirnya Nilam pun tewas di tangan tangan besi. <tuk> besi tangan besi nanti tangan besi tahu akhirnya pertarungan dimenangkan oleh tangan besi tangan besi pun membunuh anak buahnya sendiri Kali ini dia berhadapan dengan harta karun yang ada di depan matanya. Namun ketika ia akan mengambil harta itu, tiba-tiba Panji datang. Tidak apa-apa Kenjo Gara-gara kau menghilang begitu lama Akibatnya seisi pulau ini menjadi kacau Saya disikap oleh orang bertopeng Jadi saya tidak bisa kemana-mana, Mbar Orang bertopeng? Iya Siapa ya? Itu dia Tadi, selama ini orang bertopeng itu, Kang Panji, Kang Panji Ambar, kami mengucapkan terima kasih karena dibantu oleh walet merah. Akhirnya, tangan besi pun mampu dikalahkan oleh Panji Tengkorak. Akhirnya, tangan besi pun tewas di tangan mereka berdua, dan akhirnya film pun selesai. Buat kalian yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan dulu tombol subscribe. Supaya kalian tak ketinggalan review film jadul dari channel ini Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video berikutnya